Kita sambung daripada uh, kesoh yang masih lagi kita bicara hubungi dengan Nabi Sulaiman Dengan Raja Baltis Dekat-dekat anak Abih Rani Orang yang bijak sana di kalangi uh, orang duduk bersama dengan Nabi Sulaiman أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه فَلَمَّا رَآهُ مُسْتَقِرًّا عِندَهُ قَالَ هَٰذَا مِنْ فَضْلِ رَبِّي لِيَبْلُوَنِي أَأَشْكُرُ أَمْ أَكْفُرُ وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون فلما جاءت قيل أهكذا عرشك قالت رب قالت كأنه هو وأوتينا العلم من qablaha wa kunna muslimin ma kanat ta'budu min dunillah innaha kanat min kafirin ayat 43 40 43 surah kita sambung daripada uh, Kesoh yang masih lagi kita bicara hubungi dengan Nabi Sulaiman Dengan Raja Balqis Dekat-dekat anak Abih Orang yang bijak sana Di kalangi uh, Orang duduk bersama dengan Nabi Sulaiman Dia rakyat katanya Berkata pula seorang yang mempunyai ilmu pengetahuan dari kitab Allah Allah Allah saya tak tengok dalam tafsir dia tak ada ayat panggil siapa ni orang yang geti hak kitab Allah Tapi dia cerita pandak-pandak katanya orang itulah orang yang dok menulis kepada Nabi Sulaiman dia panggil Asif Asifu kitabillah wali Sulaiman orang hak dok tulis kitab Allah kepada Nabi Sulaiman ataupun juru leka lah. kecil mudah-mudah tapi Wallahualam alam setakat mana dia ni siapa ke dia sanggup katanya dia nak boleh nak pergi ambil istana Raja Balkis. yang di Yaman no, mari letak di Palestin depan Nabi Sulaiman belong pada Nabi Sulaiman kelik mata nak no, royak katanya cuk-cuk siapa selalulah Sedangkan jin ifrik Belong pada ni Ayat, ayat 39 Jin ifrik rakyat katanya Aku sanggup nak pergi ambil Istana Mari letak dihadapi Mung Hei Sulaiman Belong pada Mung bangung Daripada Khisi Kerajaan Dari tafsir rakyat katanya Nabi Sulaiman ni duduk Belong pada Yang nak bangun ni Dia kena mesyuarat Dia kena duduk Tanya menanyo. Dia kena makan, minum dan sebagainya Maknanya, cuang wala tu panjang Kalau nak kira dengan Hak jing, ifrik nak pergi ambil Istana, mari letak depan Cepat wala Tapi orang yang Allah Ta'ala raya Qala alladhi indahu Ilmun minal kitab Siapa dia? Orang lelaki Orang yang adanya ilmu Daripada kitab Allah Ta'ala ni Yang boleh ambil Istano dalam sekelip mata mari duduk depan. Inilah ahli-ahli tafsir katanya boleh jadi seorang itu Allah Taala beri pisik kepada dia sehingga dia boleh bawa istano sungguh ataupun tak sungguh. Boleh jadi kep yang dia ataupun pun istano sungguh. Mari duduk di hadapan. Wallahu alam dah. Dia katakanlah, aku akan membawakannya, Maknanya bawa istano saat ni. Kepadamu dalam sekelip mata. Setelah Nabi Sulaiman melihat singgah sana itu terletak tetap di sisinya. Nampak rahistana juga besar. Duduk di hadapnya. Berkatalah ia. Nabi Sulaiman kata. Ini ialah dari limpah kurnia Tuhan Untuk mengujiku. Adakah aku bersyukur atau aku tidak mengenangkan nikmat pemberiannya. Alhamdulillah. Kita pula getul lah juga tak? Kita boleh gapa gapo, kita kena ingat semua. Kebaik ke yang Allah Ta'ala bagi kepada kita, boleh jadi dia nak uji kita, ataupun dia nak tahu katanya kita syukur, ataupun kita tak syukur. Walaupun kita boleh benar, kalau tak ada secocok sangat dengan hati kita, pun kita kena syukur kepada Allah. Ini dosa kalau sekiranya kita tak syukur kepada Allah. Sebab banyak yang Allah bagi kepada kita Boleh jadi kita tak terasa Ataupun kita tak ada, tak ada terlitah fikir Katanya itu adalah satu ni'mat yang Allah tak ada bagi Apatah lagi Nabi Sulaiman Yang Nia kuamanu tamada Tu hewi kepada dia Boleh retoh tu retoh ni Tapi dia cai amnat Nanti dia Tak ada tubik sikit habuk daripada Noglu nogtan semua tu dia jalan mengikut kereta Allah Ta'ala sungguh. Lepas tu dia sebut lagi. Sebenarnya dan sebenarnya sesiapa yang bersyukur maka paedah syukurnya itu hanyalah terpulang kepada dirinya sendiri. Dan sesiapa yang tidak bersyukur maka tidaklah menjadi hal kepada Allah. Ini lak tuapai yang seseorang itu apabila dia buat, dia syukur. Maka Alhamdulillah Dia syukur kepada diri dia sendiri Sebenarnya dia syukur kepada Allah Dan peredah kelihatan kepada diri dia Tapi kalaulah dia tak syukur Tuhir tak ada turun darah ja' walapa sikit Tapi tuhir marah Allah Ta'ala uh, uh, Nabi SAW Sabda di dalam satu hadis: Man lam yashkurin nas Lam yashkurin yang tak syukur Tak Orang yang tak syukur, tak terima kasih kepada manusia maka orang tu sebenarnya dia tak terima kasih kepada Allah tengok kita sama-sama manusia lagi kena terima kasih Nah, kena terima kasih perkataan e yang kita sebut boleh katakan okay, seluruh dunia ada belakang perkataan e", terima kasih, saya pun tak tahu ke, apa boleh, orang sebut dalam bahasa Melayu tu terima kasih seolah lah katanya nak terima kasih kita kita kasih demo, tu malah kasih kita ni, Ha gitu. Allah alam dah. Saya tak tahu ni bahasa Melayu, apa boleh terima kasih tu Dia tulis terima, terima, terima. maknanya yang rap? Patut kasih, kasih ni maknanya cinta kasih. Cui, rap, cinta kasih. Cui, rap, cinta kasih. Cui, rap, cinta kasih. Cui, rap, cinta kasih. Cui, rap, cinta kasih. Cui, rap, cinta kasih. Cui, rap, cinta kasih. Cui, rap, cinta kasih. Cui, rap, cinta thank so much ada dalam bahasa arab syukran yang mari dengan perkataan eh, syukran asa dia ashkurukum syukran ataupun ashkuruka syukran ashkuruki syukran syukran tu duduk di maf'ulun bih dan dalam bahasa cino sia sia tu naya katanya semua bahasa tu ada belakang terima kasih sebab tu kita kena banyak terima kasih kepada Allah dan sesama manusia Alhamdulillah Ada apa lagi? Kerana sesungguhnya Tuhanku Maha kaya lagi Amat pemurah Masya Allah Ni kita apabila kita kenang Jasa Yang Allah Ta'ala bagi kepada kita dah, Kita mari mikir sikit Katanya Allah Ta'ala Bui banyak kepada kita Ni'mat ke tu ni'mat ke ni. Oh penuh syukur banyak Tuhi ma'aruh orang okay, tak syukur Dalam pimpinan Ar-Rahman Dia terjemuh lagi Maha kaya Padahal maha kaya ni Bahasa Melayu dah Tapi dia terjemuh lagi yakni tidak berhajak kepada kesyukuran sesiapa pun Tuhi tak ada denok ali Dan amat pemurah yakni amat melimpuh nikmatnya Kepada sekelia hambanya sama ada yang bersyukur dan to'ak Ataupun yang mendurhaka Dalam pada itu Dalam pada itu ni Naik wela diawkan Naik hanak diawkan Yang to'ak akan berulih balasnya yang sebaik-baiknya Dan yang mendurhaka pula akan ditimpu azab yang seburuk-buruknya Walayyazubillah Sebab tu kita kena pandai terima kasih nah, Terima kasih kepada Allah Dan terima kasih sesama manusia Mari ayat yang ke-41 pulak Nabi Sulaiman berkata pulak Kepada orang-orangnya Ha ni belum pada Saya nak baca ayat ni tak Saya duduk tengok dalam Tafsir Raja Balqis ni Dia sejak daripada Tok nenek dia lagi Semuh matahari Lepas dalam istana dia ni Dia adanya Tia Tiga ratuh ni puluh tiga. Dia buat Alik sebelah matahari naik Dan alik sebelah matahari jatuh Tiga ratuh naik puluh Tiga ratuh naik puluh Yang ni Bancakan daripada dia sendiri Nak jadi Semua orang yang duduk dalam istana ni Semuanya matahari Jadi matahari ni Dia naik tak supo dalam rapi Tiga ratuh naik puluh hari Bila matahari naik betul dengan tiap mana Berarti dia hadap kepada tiap itulah dia sembuh Hari, hari, hari, hari, hari, hari Lepas tu, pagi, sembuh Alip teh sembuh pula Itulah sebab Nabi borong hut-hut Giduk tengok, duduk perhati tu, Giraingan kepada Nabi Sulaiman Katanya ada sokong pula manusia duduk semua matahari Patu tu duduk surat moon peseng peseng dia lah peseng semua matahari pagi petang pagi petai Nabi Sulaiman pun awak lagu mana fikir eh tak ada arah tak ada jalan kalau dia nak gi dakwah ataupun nak gi royak kepada orang boleh jadi tak jaya sebab apa Amnat sungsut pada waktu tu duduk di Raja Balkis itulah Nabi Sulaiman dia tuju kepada Raja Balkis Duitrong Mung Mengtinggalah semua matahari Marilah beribadah kepada Allah Yang Allah Mempunyai kuasa Semua tiap-tiap kaya Jangan bersyirik dengan Allah Ta'ala Jangan buat benda-benda yang tidak betul dengan Ajarin Allah Atulah Asa usul boleh Nabi Sulaiman Allah Ta'ala Raya di dalam ayat suratul 6 ni Iaitunya nok kepada Raja Balkis Klik jadi beribadah kepada Allah walaupun zami-zami tok nenek dia lagi duk sembah matahari alhamdulillah sebab tu kita bila kita tengok orang-orang Hak -orang pasang ya jelingo dengan Islam ni Hak dulu-dulu ya duk sembah gatu sembah gani ya katok habis ya bakar habis sebab apa? ya dapat Islam dan dapat hidayah daripada Allah Taala patu cerita yang Allah Taala bubuh beberapa ayat yang sudah pun kita dengar belum pada ni siapa nak akhir dah ni Kisah okay, so, Nabi Sulaiman dengan, dengan Raja Balkis adalah menunjukkan bahawa Orang tamada ni payuh nak pergi dakwah pembesar. Kita ni boleh jadi keidah tetap macam tu. Orang tamada orang kadang-kadang tak, nama tak ada. Tamneng tak ada. Duit tak ada. Boleh kau nak pergi jumpa dengan orang besar, nak pergi dakwah, nak pergi pelayan sasana. Oh, uh, susah ia kena guna lagi pasal ini sama-sama tamneng dia nayuk sama nayuk presiden sama presiden barulah kecek sedap ha, gitu ni lah menunjukkan bahawa tamneng nanti ni kadang-kadang boleh tolong banyak dalam hal khijua islam Supo dengan saya misal ni ia apa ni jadi peradil panjang sikit kalau misal katanya benda ni Tak boleh jaya, kecuali Kita cari tamneng keluar, kita cari khun ni Alhamdulillah Kalau tak ada tamneng ni Susah lah sikit Nak selesai kerja, selesai kerja oh, Kadang-kadang dah kita kena guna politik Kadang-kadang kena guna duduk dalam tamneng sung-sung Mari tolong Kadang-kadang orang kecek Orang tamneng tinggi-tinggi dia kecek dua tiga patah kita orang yang tak ada, tak ada teman. Buat ruang, kadang-kadang beratus kali. Dia tengok, apa? Awak tak tahu gitu. Tapi orang besar, sama-sama orang besar. Ataupun orang besar lebih pada dia lagi. Mereka hidup raya. Mereka hidup selalu. Jaya selalu. Tak ada kena ada picarana banyak. Tak ada kena ada atas hura. Banyak-banyak keping ini. Kadang-kadang keping. Kadang-kadang ngerasak -kadang lah. Ya. Ini sebab tu, Raja Balqis pada waktu itu dia jadi mad'u. Mad'u ni makna apa? Orang yang diseru. Nabi Sulaiman penyeru, iaitu dai. Raja lagi, nabi lagi. Ha tu. Alhamdulillah. Masuk di dalam ayat yang ke-41. Nabi Sulaiman berkata pula kepada orang-orangnya. Nampak katanya Raja Balqis ni ini kita kena ingat dah cerita dia Raja Balkis tak sayang masuk Islam, Tapi nak tawai Bungumah Maknanya nak tawai Hadiah kepada Nabi Sulaiman Ikut Nabi Sulaiman nak banyak mana Nak setahun sekali Nak berapa lama sekali Ikut nak tawai Tapi tak sayang berimeh Maka Nabi Sulaiman raya kepada orang-orang dia Ubahkanlah keadaan singgah sana itu supaya kita melihat adakah ia dapat mencapai pengetahuan yang sebenar untuk mengenal singgah sana itu atau ia termasuk dalam golongi yang tidak dapat mencapai pengetahuan yang demikian dengar lagu ni usah tak faham? penamulah tu hai raya ni gini Nabi Suleyman raya kepada orang hijau dia De istana Raja Balkis mari dapak dah Nabi Sulaiman ni dia tahu katanya Satu hari Raja Balkis Dia akan cern mari sini Mari di Palestin. Lepas tu, mari tengok pula Tengok apa? Tengok istana Raja Balkis diri. Masa naga Balkis tu baik daripada istana dia Nabi Sulaiman suruh hori lagi ambil Mari letak depan Lepas tu, Masya Allah Sungguh Bila Nabi Sulaiman bila Raja balkis mari duduk dalam perjalanan dia ni, bila siapa apa Nabi Sulaiman tanya, anih ayat yang ke 42 peluru ni. Falah majat ja qila aha kata arshuki, makoh tak tak kalau io date mengadak mananya gajah balkis mari rajupo dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman cern eh? Cern Mari wallahualamlah kita apa, tu tak ada kena nak tanya pas mari dengan kereta apa nama. Nak. No. Ah, ha tu berapa hari. Ha ah, tak ada kena tanya. Tu hair hey, ni tu hair hey, raya oreka-reka oh, nak no, jadi kita berime sudah. Bila dat datang mengadap Nabi Sulaiman bertanya kepadanya. Serupo ini kah singgasanamu? Ha ah, tu. Hey Balqis Istano hok mung tengok ni serupa dengan istano mung. Raja Balqis tengok, apa dia kata? Ka'annahu. Asal dia ka'annahu huwa, tapi bila kita baca wakaf ka'annahu. Raja Balqis jawab kata, "Mana? Boleh jadi inilah dia. Eh, serupa dengan istano aku. Istano ada juga ke sini?" Ha, aku duduk ni duduk di Yaman, tapi di Palestin ada juga istana aku super bukan istana aku tak? maknanya super dengan istana aku ni nak no, ayat katanya bijaknya Nabi Sulaiman suruh orang dia ambil istana sucih lalu mari duduk di depan dalam istana dia di, di Palestin. Masya Allah ha, ni cerita jenis pasal ni ni nak menjadi suatu perkara kadang kita fikir otak kita lewa ceria. Ben tidak. Istano suti nak geaka. kecuali dalam Royer, dalam Royer tak apalah. Dia buat goto, dia buat sebab efek. Buat dengan komputer mari jadi benar duduk line cicit-cicit mari duduk seeing berlaku kad Kadang-kadang ada gambar mari duduk dalam gambar tu. Lah ni tak ada pelak. Tapi Zami dulu masya-Allah. Perkara ni memang berlaku sungguh. Lepas tu, dengan kuasa yang Allah Ta'ala bagi kepada Nabi Sulaiman benda ni berlaku dan akhir sekali, hak ni, ayat lepas pada ni lah iaitu Raja Balkis berimeh dengan Allah Ta'ala mengikut, siapa tu? mengikut seruweh Nabi Sulaiman salam. Nah, alaihissalam kita sambung semula, ayat yang ke-42 lepas tu, sampai di ayat yang ke-44 insyaAllah kita perhabis esok untuk nak masuk lepas pada ni citulahi pula wa wa wasallam. warahmatullahi wabarakatuh